Halo guys, welcome back to my channel Balik lagi di channel aku Nur indasari Di video kali ini aku mau sharing ke kalian Gimana cara menambahkan Subtitle ke video kita Nah kalian bisa tambahkan bahasa luar negeri Atau bahasa asing siapa tau aja kan Ada orang asing yang mau nonton video kita Mereka udah bisa langsung paham dan ngerti Kalau mereka ngebaca ataupun ngeliat Subtitle yang ada di video kita Jadi nggak usah lama-lama Langsung aja kita ke videonya kalian masuk aja ke Google Chrome kalian klik aja terus kalian ketik aja YouTube Studio kalau udah kalian search Nah kalau sudah seperti ini kalian klik aja yang paling atas Nah kalau misalkan tampilannya seperti ini kita diarahkan ke aplikasi YouTube Studio Beta sedangkan kita di sini mau masuk melalui browser aja langsung aja kalian klik yang paling bawah lanjut ke studio kita tunggu aja, ya guys. Nah, kalau kalian masuknya melalui browser atau Google Chrome, nanti tampilannya akan seperti ini. Dan ini adalah channel aku yang aku buat untuk cuma bikin tutorial-tutorial aja, ya guys. Langsung aja, kalian klik logo play yang ada di samping kiri itu. Nah, di sini kalian bisa pilih video mana yang ingin kalian edit atau yang ingin kalian tambahkan subtitlenya. Kalian tinggal klik aja judulnya. Terus kalian klik yang logo pensil. Nah kalau sudah seperti ini kalian klik aja menu subtitle yang ada di samping kiri langsung aja kalian klik. Nah kalau tampilannya seperti ini kalian bisa setel bahasa ke bahasa Indonesia. Terus kalau udah kalian klik aja konfirmasi. Nah kalau sudah seperti ini kalian klik aja yang salin dan edit. Nah nanti tampilannya akan seperti ini, Di sini kalian gak perlu ngetik lagi, ini tuh otomatis Tapi kalau misalkan kalian mau perbaiki atau mau ngedit lagi teksnya, Karena biasanya beda sepatah dua kata gitu, kalau kita ngomong beda dengan subtitlenya Terus kalau sudah selesai langsung aja kalian klik publikasikan Nah ini udah selesai, terus kalau kalian misalkan mau tambahkan lagi bahasa luar negeri Kalian klik aja yang tambahkan bahasa Nah di sini banyak banget pilihan negaranya, kalian tinggal pilih aja negara mana yang ingin kalian tambahkan bahasanya. Nah di sini aku pilih yang inggris, kalian klik aja. Nah kalau sudah seperti ini, langsung aja kalian klik yang tambahkan subtitle. Terus kalian klik aja yang terjemahkan otomatis. Nah nanti tampilannya akan seperti ini Ini otomatis kalian gak perlu ngetik lagi Setelah itu kalian langsung aja klik publikasikan Nah sini sudah dipublikasikan Berarti kita sudah selesai menambahkan bahasanya ke bahasa Inggris Kalau misalkan kalian masih mau menambahkan bahasanya Kalian tinggal lakukan aja caranya seperti yang tadi Kalian klik aja tambahkan bahasa Terus pilih negaranya Setelah itu kalian klik yang tambahkan subtitle Nah kalau misalkan kita udah menambahkan subtitle videonya dengan bahasa asing atau luar negeri nanti otomatis kita bisa menjangkau penonton yang bukan hanya di Indonesia tapi juga yang ada di luar negeri. Nah itu dia tadi tutorial gimana cara menambahkan subtitle ke video kita. Caranya gampang banget kan? Nah buat kalian yang udah nonton jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share ke sosial media yang kalian punya. Thank you for watching.